Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nah, sekalian. Kali ini kita uh, bahas atau kita lihat ya, uh, Gunung Merapi nah, ini merbabu ya, uh, melalui... daerah-daerah yang ada di sekitar Merapi, nah ini Merapi ini Merapi teman-teman <coughs> itu merbabu. sudah jelas ya teman-teman mana Merapi, mana Merapi nah, kemudian kita coba zoom bagaimana penampakan Merapi dari dekat oleh Google Ad. eh menurut tampilannya ini ini dipotong tahun 2019 tentunya teman-teman juga mendengar bahwa merapi juga aktif ya malah aktifnya itu lama sekali eh, erupsi terus gitu walaupun erupsinya kecil tapi eh, setelah ditetapkan pada label siaga tiga lintasana teman-temannya ya. <tuh> seperti inilah puncak uh, dari merapi dan kawahnya nah, ini teman-teman kita perhatikan ini tahun 2019 yaitu aliran lahar yang ke arah barat uh, kemudian jika menuju Barat ada kecil-kecil Namun yang terbesar Ternyata Menuju arah Tenggara Agak ke tenggara ya dengan barat daya Itu teman-teman nah, Ini arah tenggara nah, Ternyata Masuk provinsi Daerah Masuk Jakarta Lalu yang ke Barat Utara Timur masuk Jawa Tengah teman-teman. <coughs> Baik kita kecilkan tampilannya Nah ini yang arah Tenggara, namun belok ternyata belok ke Tenggara. Nah ini yang ke Barat juga masih kelihatan itu. Ini hmm, kecil karena harus melewati tanggul. Tanggul apa ya tanggul? dari Kawah itu nah itu arah Barat teman-teman ya, baik akan lebih jelas kita tutup dulu ya nama darah-darahnya yang terindeks ini juga nah kita tutup dulu biar tidak tampil baik kita menuju Selatan yang masuk melayak daerah istimewa Yogyakarta lereng merapi sekitar selatan nah, pada daya Selatan Tenggara yang masuk wilayah Yogyakarta kita perhatikan aliran yang besar tadi nah ini ternyata setelah arah Tenggara belok sedikit Selatan belok lagi arah Tenggara lagi namun di ke arah, arah Tenggara pas ya banyak nah, yang arah Barat Daya itu arah Barat Daya, nama masuk ke Tengah ya itu arah Barat masuk kelihatan juga nah, arah Barat, arah Barat, arah tengah Barat Daya, dan aliran masih agak nerong ya ini. Nah, ini yang agak nerong ke Barat Lepas Barat Daya. Coba kita kecilkan lagi, ya, kita besarkan, maksudnya. Nah kita zoom. Nah ini yang daerah paling dekat dengan aliran menuju arah tenggara, Kek selatan. gimana nyebutnya teman-teman ya? -teman? Agak ke tenggara, tapi tidak ke tenggara pas. Nah, itu sepertinya ada daerah. Nah, mungkin teman-teman lebih tahu ya. Silahkan komen Yang lebih tahu ini apa gitu ya Nah ini seperti banyak perumahan Ada jalan bagus Ini paling dekat teman-teman Ini masuk Yogyakarta Coba kita tampilkan Oke okay. Hmm Kita tampilkan Menurut Google Ads datanya itu apa itu wisata gunung merapi info wisata gunung merapi itu teman-teman tahu itu nah. darah mana nah ini ini menurut eh uh, terindeks sebagai dusun pinar rejo pinar rejo rejo rumah bahmarit jan nah, itu pinar rejo teman Mari ini paling-paling dekat ini ini Selatan paling dekat dengan puncak Merapi jadi nah, bener ya teman-teman Marijan itu paling tinggi itu benernya. Oke teman-teman <coughs> nah kita coba telisuri yang arah lain yaitu yang arah daya tentunya masuk Jawa Tengah ya teman-teman Nah ini dia nah, kita zoom di darah mana ini teman-teman oh, ada tulisan moko and spot satu nah, tidak paham begitu ini gitu ini ini masuk Jawa Tengah teman-teman ya, tidak tahu kekuatan mana saya belum pernah ke sana. Jadi teman-teman, ini cara kita yang mudah murah untuk mengenal sekitar Merapi. Nah, bagi teman-teman yang sudah ke sana atau akan, itu tentu ya tahu persis. Gitu. Namun bagi teman-teman yang belum ke sana atau akan ke sana, ya paling tidak mengenal dulu lah. Mengenal dulu nah, kondisi alamnya, gitu ya teman-teman baik ini pointer saya ini berada di daerah barat eh, barat daya dari puncak merapi yang terdekat dengan puncak merapi itu sendiri. Itu pointer saya menunjuk terus di situ teman-temannya eh, entah daerah apa di situ ternyata lahan pertanian juga Uh, uh, kita lanjutkan teman-teman ya ini yang ada uh, aluran lahar merapi yang menuju ke daya ternyata setelah kita zoom uh, ini ada, ada daerah ramai ya apa tempat wisata atau apa ya uh, bagi teman-teman yang sudah tahu uh, silahkan komen gitu ya, kalau saya belum pernah ke sana gitu teman-teman baik kita kecilkan sedikit nah ini, ini masih aliran menuju Barat Daya ya bukan Tenggal Barat Daya ini juga ada tulisan logo anasport ini apanya ini juga daerah yang terdekat ya dari arah Barat Daya Coba kita klik info ini hmm, ternyata banyak orang bersepeda di daerah sini teman-teman <coughs> Oke, okay. nah, kita close. Kita close hmm, berarti orang-orang bersepeda tuh di sini, teman-teman. Masuk Jawa Tengah, ya. Tenggara ada, tenggara, nah, tenggara lagi barat dari puncak Merapi, ya, teman-teman. Ya, hai teman-teman, nah, sekali lagi yang paham darah ini, silahkan komen gitu ya teman-teman untuk menambahkan kelengkapan gitu ya teman-teman <tuh> eh, tampaknya ini tuh bekas kenalan apa ini? laharnya cukup luar biasa tidak tahu tahun berapa ini meletusnya dulu yang jelas eh, saat ini erupsi-erupsi eh, itu tidak tidak besar ya, bisa dikatakan tidak besar karena belum ada apa ya penanganan khusus gitu ya. Hanya siaga dua, siaga tiga gitu ya. Baik, teman-teman, ini kembali ke puncak seperti ini dengan melihat ini, walaupun ini dibutuh tahun 2019, oleh Google Earth. teman-teman mungkin sudah bisa menyimpulkan ke arah manakah aliran lahar eh, lahar panas ya tentunya ya atau cairan magma ya itu akan meluncur kemana itu insyaallah dengan melihat ini kita sudah paham ya teman-teman ya itu teman-teman dan kalau kita perhatikan yang ke arah utara dan timur itu sepertinya aman ya teman-teman ya aman dari aliran lahar panas gitu teman-teman ya, kalau -teman. nah, soal wedus gembelnya ya, tidak tahu ya teman-teman ya karena bisa ada dorongan angin gitu ya angin nah, kemana nah, Mungkin dusk gambarnya akan mengarah ke sana Itu okay. okay, teman-teman uh, Kalau ke arah barat uh, masih, uh, masih ada aliran-aliran ya Tapi uh, tidak Sebesar aliran menuju Tenggara dan barat daya uh, Jelas arah Tenggara masuk wilayah uh, daerah istimewa Yogyakarta itu teman-teman teman-teman terima kasih mudah-mudahan cara yang mudah uh, murah ini bisa membuat kita mengetahui situasi di sekitar Merapi